Inilah salah satu video viral di media sosial, kerusuhan yang terjadi antara pengemudi ojek online atau driver ojol dengan karyawan Migacoan Ambengan Surabaya. Diwarnai aksi dorong dan banting kursi. Peristiwa ini terjadi pada minggu 7 Mei 2023 sekitar pukul 4 sore. Seperti yang diunggah oleh akun TikTok hpwi.a yang ditonton hingga ratusan ribu orang. Meskipun permasalahan sudah selesai, tapi kegaduhannya masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Diduga keributan saat itu dipicu kesalahpahaman antara karyawan Migacon dengan pengemudi ojek online atau ojol, sehingga banyak pelanggan mie yang mengusung tagline pedasnya "Nomor Satu di Indonesia" ini akhirnya memilih untuk keluar. Karyawan pun tampak meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut, hingga pihak manajemen Migacon pun mengunggah permohonan maaf mereka di media sosial atas apa yang terjadi tempo hari. Termasuk pernyataan dari Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Haryo Kowidi yang mengungkapkan bahwa permasalahannya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andy dari Divisi Legal Social Issue MIGAJOAN. Pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagaimana berikut. Peristiwa yang sangat kami sesalkan terjadi di Resto Bahwa memang benar adanya kesalahpahaman Antara ojek online dan kru yang terjadi di Resto Abangan Kota Surabaya Maka kami sampaikan sebagaimana berikut Pertama, kami memohon maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut kedua kami berterima kasih kepada pihak kepolisian sektor genteng kota Surabaya dan rekan-rekan yang sudah memfasilitasi kami untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan terutama rekan-rekan ojek Online ketiga kami selalu berupaya berbenah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan kami. Itu terjadi kemarin. Baik, terima kasih Mas. Selamat sore juga untuk kejadian yang sempat viral di media sosial. Itu memang benar terjadi. Dan kejadian itu ada di restoran Mie di wilayah Ambengan. Kejadian itu sekitar jam 16.30 tanggal 7 Mei. Uh, follow up dari adanya insiden saat itu itu bagaimana komandan pihak polisian sudah mendatangi lokasi ya. Jadi setelah ada kejadian itu uh, pihak polsek Genteng menerima pengaduan langsung serta-merta turun dan langsung ke TKP melakukan serangkaian olah TKP mengamankan barang bukti dan membawa semuanya termasuk saksi ke polsek Genteng. Dan hasilnya bagaimana kemudian saat dilakukan uh, upaya kepolisian untuk dibawa ke polsek genteng? Jadi alhamdulillah setelah dilakukan pemeriksaan hak saksi termasuk yang mengetahui alhamdulillah itu hanya terjadi kesalahpahaman antara ojol dan restoran mie kacauan. Saat itu sudah clear selesai di polsek genteng sehingga semua para pihak sudah sepakat diselesaikan secara kekeluargaan. Berarti memang e, e, permasalahan kemarin sudah damai dan yang artinya benar tidak ada e, follow up lanjutan permasalahan hukum dan lain sebagainya ya? Sudah, sudah. Jadi langsung setelah satu jam dibawa ke Portse Genteng, kejadian kemarin itu sudah selesai. Para pihak juga sudah membubuhkan tanda tangan untuk pernyataan dan tidak ada lagi kejadian selanjutnya. <SILENCIO>